Selamat datang kembali di Creative Media YouTube Channel. Woy. Seperti biasa bareng saya Buka Sugani dan Aryo Baskoro di sini. Baik lagi kita di segmen Haram arian anak, anak, anak musik Wih, udah udah hmm. bukan nggak lama ini baru kemarin ya kita ya. bahas aram kita lagi banyak ngomongin soal musik nih hmm. soalnya kan corona ini agak bosenin <laughs> ya <laughs> jadi biar biar obat bosen hmm. kita bahas soal musik lagi ya hmm. Keren bisa nikmatin Yang notabene bisa dinikmatin di mana aja di rumah di kantor jalan di kamar mandi kamar mandi nah kali ini kita bakal bahas satu lagu legendaris tapi gak cuma itu doang kita juga bahas misteri-misterinya misteri, misteri di lagu itu kan nah, namanya band-nya ya. Band apa sih oh, kita membahas Uh, band legendaris juga kan uh, otomatis lagu legendaris band yang legendaris juga. Legendaris, vokalisnya megang gitar, Engga. so neta bukan. <laughs> Kita mau bahas Led Zeppelin. Led Zeppelin. Hmm, okay. Buat kalian yang pecinta musik retro tahun 80an. <laughs> bukan... rocker bro rocker rocker maksudnya jaman retro jaman retro jaman retro ya rocker tapi jaman retro tahun 80an harusnya tau lah iya kalian mungkin belum pada lahir saya pun juga belum cuma ya tahu. tau karena lece terus kita akan membahas satu lagu dari beliau-beliau masih beliau Beliau, beliau, karena kan dituakan, didewakan salah satu lagu ini itu yang paling fenomenal fenomenal karena semuanya karena lagunya bagus, ada kontroversinya dan macam-macam juga banyak itu ya, apa namanya? penghargaan juga kan hmm. si ini. Apa judul lagunya? Stairway to Heaven. Kalau di bahasa Indonesia berarti jalan menuju surga itu. Ya. Kurang lebih seperti tangga. itu. Tangga. Oh ya, tangga. Tangga, tangga, Jal tangga Stairway apa? <laughs> <laughs> Mungkin Mas Bagas bisa menjelaskan tentang latar belakang dari lagu ini oh dulu iya. Sebelum kita ngobrolin masalah, kontroversi, dan misterinya hmm. dari lagu ini Jadi lagu dari Led Zeppelin ini salah satu lagu legendarsnya dia Karena banyak banget lagu Led Zeppelin yang jadi legenda ya. Dan ini tuh lagunya dirilis tahun 1971 Lama udah, ya? Udah berarti udah udah 50 tahun ya? Udah, udah 50 tahun, hampir 50 hmm. tahun lah ya 50 tahun? Dirilis di studio di... London, gendernya progresif rock. Apa nulis lagunya ini ada Jimmy Page sama Robert Plant. Jimmy Page, dan, so, uh, gitarisnya. Iya, yang gitarisnya. Dan ini juga diproduksi sama Jimmy Page. Part yang tadi udah dibilang lagu ini tuh bagus dan banyak penghargaannya. Yang udah dicapai lah ya. Hmm. Bahkan udah masuk Hall of Fame juga. Yeah. Gitu. Jimmy Page juga udah karen masih hidup sih, tapi udah tua banget. <laughs> <tanggal>. Ya <laughs> udah, udah nggak mungkin manggung <laughs> lagi. <laughs> udah tua, wow istrinya cantik tapi belum tahu kan ya? nah, no, nanti belum nanti cari. itu nanti. masuk misterinya nanti. nggak sih <laughs> itu misteri juga <laughs> kenapa bisa gitu <laughs> tapi kita bakal membahas di sini yaitu adalah lagi di Starway itu Heaven itu ada kontroversial kurang tahu ya awal mulanya kenapa airnya mm -hmm. bisa ketemu kontroversi itu. ini kurang tahu juga tapi ternyata ada orang yang mungkin iseng ya mungkin ya mungkin iseng aku nggak tahu ini aku bisa menyebut lagu ini itu jadi maestro atau memang berbau tentang mistis atau memang ini memang mahakarya nggak tahu jadi lagu ini itu seperti kayak punya dua sisi dua sisinya itu Da, sisi hmm. ini adalah misalnya, kalau kita putar lagu, itu misalnya dari kiri ke kanan ya hmm. kiri ke kanan, lagunya seperti ini hmm. gitu. tapi lagu itu ketika dibalik di backward, berarti? Di reverse uh, reverse di reverse, dia juga punya lirik lagi yang berbeda <laughs> <laughs> punya art yang berbeda saya terkejut hati-hati nah, loh, nggak hati -hati. <laughs> tahu ya, kalau misalnya di musik itu mungkin namanya symmetrical music jadi musik itu sebenarnya bisa simetris oh, berarti dibolak-balik bisa, bisa dinikmatin hmm, gitu maksudnya ya? Gitu. Jadi dia kelihatannya simetris, tapi permasalahannya di sini adalah banyak zaman-zaman segitu ya, itu banyak kayak paganisme, hmm. jadi kayak pemujaan setan dan macam-macam. Ya. Dan lirik di dalamnya ini yang bakal jadi kontroversial. Mungkin kita bakal dengerin ini habis okay. ini. Boleh. Boleh. Kita dengar sedikit ya, sedikit yang. ya. Ini ada salah satu uh, part, bagian part, part, part lagunya, lagunya, yang itu kelihatan kontras banget. Mm -hmm. Mungkin kita bakal dengerin lagunya dulu, terus kita bakal ngelir, bacain liriknya mm -hmm. mungkin ya. Oke, okay, kita... Ini adalah versi normalnya dia berjalan. Mm kita dengerin reverse-nya itu sepenggal lagi. oh ya? uh, itu? bagaimana? mendengar aja? Uh, kalau bahasa Jawanya itu bikin hati Mak Beduduk patahin pecotot loh, uh, kalau yang pecotot apa? <laughs> itu, ternyata dibalikkan liriknya yang tadi normal yeah. Ya. mungkin yang kita bisa bacain liriknya hmm. mungkin ya liriknya yaitu adalah yang bagian itu kan normalnya if there's a bustle in your headthrow Mm -hmm. Dan be alarm now, it just sprinkle for the make Yes, there are two paths you can go by, by. But in the long run, there's still time to change the road you are on. Ya biasalah, liriknya oh. ya, lirik lagu biasa. Tapi somehow, ketika dibalik ketika dikawars di an... itu luar biasa, <laughs> sangat luar biasa sekali. Kita bacain ya. Tadi kalau misalnya uh, kita dengar kalian bisa dengar cara sesamaan mm -hmm. detail, nanti kita bacain, yaitu adalah, Oh, here's to my sweet satan, the one whose little pet who uh, would make me sad, whose power is heaven. Terus, he'll give you, give you 666. Mm. There was a little, what, <laughs> where he made us suffer set satan jadi, jadi kayak <laughs> apa ya kayak, kayak pemujaan nah, ya iya, kayak mantra pemujaan gitu loh kayak pemujaan ya tapi ini hujan ini setan <laughs> iya ini ya itu makanya itu yang uh, jadi kontroversi uh, ya mm, dari makanya aku ngomong apakah ini sebenarnya mahakarya atau memang? memang ini ada subliminal oh. maksudnya ada pesan di bawah di bawah hmm. lagu itu diciptaan kita juga nggak tahu karena memangnya lagu ini kontroversial sekali gitu di balik kesukses, uh, kesuksesan lagu ini ternyata mengandung kontroversialnya begitu mm -hmm. mak belum iya begitu kompleksnya gitu Maksudnya, mungkin kita bikin lagu "Urut dari Awal Belakang" aja udah susah. Itu loh, hmm. ini bikin lagu dari awal sampai baliknya. Itu <lain> <lain> <lain> Berarti udah, udah, gimana udah ke, caranya tuh? Kayak charteran angkot, <lain> <teteh> ya? Ibarat <lain> balik <Udah> pp. <lain> Bayangin aja susah. Lagu ini sampai beberapa tahun yang lalu memang sampai uh, banyak kritikus musik, abis itu ahli digital musik itu dapat meneliti gitu loh. Ini gimana sih, kok bisa gini hmm. ya sampai sekarang? gak ada benar-benar apa ya namanya kayak deskripsi benar-benar dari mereka gitu soal kontroversi ini gitu. Jadi emang dari Led Zeppelinnya sendiri itu nggak ngasih konfirmasi apa sih maksud asli dari lagu Stairway to Heaven ini. Jadi mm -hmm. bikin yang orang lain tuh cuma bisa ngira-ngira gitu loh. Mm -hmm. Tapi nggak tahu aslinya, atau tahu pastinya ini ini lagunya beneran bagus apa emang ada ada pesan lu apa, emang nilai Zeppelin itu muja setan ya, gitu <laughs> tapi memang kalau misalnya kita dengerin bener-bener dari Black emang jelas banget hmm. maksudnya bukan yang kayak cucok Loki gitu loh bukan, bukan, bukan bukan yang cucok Loki, bukan. tapi bener-bener yang itu benar bener diomongin gitu loh, diomongin secara reverse pun juga ngomonginnya hal, -hal. yang itu loh, fasih loh mm -mm. itu, jelas loh itu walaupun memang terakhir-terakhir ini banyak banyak orang-orang yang menggunakan hmm. teknik yang sama yang bikin lagu simetris itu maksudnya hmm, bikin lagu simetris hmm. tapi ya tanpa pemujaan iya lah <laughs> kan kayak gitu cuma hmm. ya mungkin salah satu pionirnya mereka lah soal bikin musik simetris ini tapi ini bener-bener apa maksudnya buat orang yang baru tahu ini mesti main blow banget deh oh jelas jelas main blow jelas. banget pertama kali aku dengerin pun juga pikir bisa kayak gini ya kayak gitu jadi buat aku nih antara takut sama kagum gitu Iya makanya itu aku tuh nggak tahu ini tuh mahakarya apa. Ini sebenarnya ya cuma masalah pemujaan uh -uh. gitu. Kayak gitu aja deh. Ini udah bahas satu lagi udah Bahas satu lagi udah bikin kayak hmm, gini. Udah mulai deg-deguk -deg -deg ya. <laughs> Yang ngomong ini ya, urusannya beda ini coy. Iya. Yaudah, gitu aja yang bisa kita sampaikan tentang lagu Stairway Heaven dari Led Zeppelin ya. Ya, yep. seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, <laughs> klik tombol subscribe nyalain loncengnya, like video ini, share ke semua sosial media kalian, terus komen menurut kalian tuh lagu ini emang beneran mahakarya apa seperti yang dibilang Mas Aro tadi ada unsur mistisnya. Mistisnya kalian bisa tulis di komen. Terus jangan lupa buat pantengin channel kita terus sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Dadah.